Arenis, mereknya Kokaung Kafe. Jadi ini buatan dari Garut, dan Garut dan kafe. Ini jadi langsung tinggal diseduh, di seduh. Jadi ini kopi dicampur gulanya, pakai gula aren. Nah, coba, kalau dari baunya adalah 100 persen produk Indonesia. campur air Banas. Ini kopinya udah gue bikin. Wow, jadi kopinya tuh. Buat untuk kita kopi ini harus wajib dicoba Karena ini asli buatan dari Garut Oke okay?